Identik tokoh Jaka Sembung. Ini dia 10 potret Berry Prima yang makin bugar hingga sekarang. Berkarir di dunia hiburan sejak 1970-an, aktor lanca senior Berry Prima masih tetap eksis berating hingga sekarang. Akting bukarnya di sinetron Fatih di kampung Jawara Seolah membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang seorang untuk tetap berkarya Tetap bugar di usia 65 tahun Berikut ini beberapa potret beri prima di tengah rutinitasnya yang cukup padat Tampil keren di Fatih di Kampung Jawara begini kekompakan Berry Prima bersama Sakir Daulay. Pemilik nama asli Hubertus Berry Knot Prima ini dikenal dekat dengan artis lain salah satunya Daus Mini. Artis senior kelahiran Bandung 31 Oktober 1955 ini dulu dikenal dengan tokoh jaka sembungnya. Saat masih muda, Beri Prima dan Soso. Ini merupakan musuh bebuyutan dalam setiap judul filmnya. Dalam sinetron terbaru Sultan Aji, Beri Prima juga beradu akting dengan Mpo Ati Tetap bugar dan lincah di usia 65 tahun, Beri Prima masih tetap prima dengan kemampuan bela dirinya mantan suami Eva Arnas ini dulu sering langganan bermain dalam film laga kolosal. Akting Berry Prima yang unik dan berbeda bisa dilihat dalam film berjudul Realita Cinta dan Rock and Roll. Di Sinetron Fatih di kampung Jawara, Berry Prima juga pernah main bareng aktor senior Jaja Miharja Biri Prima saat bersama para aktor laga senior diantaranya Fendi Pradana, Josh Rudy Didi Yusuf dan Willy Dosan Salah satu aksi laga Biri Prima saat masih muda dalam film laga kolosal lawas Wah, keren ya! Lihat akting Barry Prima di sejumlah film lawas dan sinetron masa kini.